ini kayaknya si Aki nya suka nge -fren -fren kita di awal ya padahal mau dikasih cuan ya karena si Aki mau dikasih COVID di akhir-akhirnya ya e -e -e. udah bikin Mamang Joni jantungan aja ya e -e, deg-degan gitu ya di to situ sama Mamang Joni nepak tarangnya e -e. ini juga buat kawan-kawan yang nanya ini Mamang Joni main di mana ini Mamang Joni ini teh main di situs Boswin168 ya kawan-kawan yang sok cari di mbah Google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 tapi jahana akhirnya bisa kita tumbangkan ya dengan modal gocap golek aja jadi satu GT ya oke mantap iya mah ngomong joni nggak udahan ya heeh. tapi nggak kita ini dulu aja lah siapa tahu ya ulti multi merah ya sampai si Aki udah mulai kelihatannya susah bernapas lagi kita udahan aja ya hehe ya top dulu oke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 oke baru baru kali dua doang dapatnya enggak ya? namanya dekati sama ditampingnya ku kita oh, banyak oke okay. oke okay. mm -mm. mm -mm. dekasi namanya apa aja Wela oh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 Masing-masing sekalian, si foto-foto sekalian baik. Maman Joni, mana udah dapat satu juta? Oh, uh, uh, udah DP. Oh, manggilnya <suasinya> "mabailah". Uh, uh, hmm, banyak oke okay, cincin ini boleh kakek. Aduh, iya, boy, mulai merungkapkan ya si kakek ini ya memang harus usaha nanti sini ya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 Seperti biasa ya dari Mamang Yuni, kalian harus tetap sehat, tetap aman ee. Uh, keep safe, stay healthy ee uh, ke mana wae ngomongannya si Mamang kampret, memang uh. Dadah.